Bilahmin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama 'taala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim majid. Allahumma rabbal nas Adhibil ba'asa wa, wa shafi wa syafi La shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yudhadiru saqama Bismillahi arqiq Min kulli syai'i uziq Min syari'i kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi arqiq Bismillahi arqiq Min kulli syai'i uziq Min syari'i kulli nafsin au ainin hasidin Allahu Yashfiq Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uzi'i Min syarri kulli nafsin ainin hasidin Allahu Yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Apabila ada jin di badan ini Yang mengganggu, yang memberi mimpi buruk Yang membuat mudah marah, mudah emosi Keluar dari badan ini Demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Yang ada di kepala, yang ada di tengkuk Yang ada di pundak, yang ada di dada, yang ada di perut Keluar lewat mulut, atas izin Allah Keluar lewat muntah atau sendawa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu min kulli, şey yodhik, min, kulli au yashriq, min kulli şey nafsin hasidin. Allahu yashriq, kulli şey min kulli min hasidin. Allahu Yashriq, Bismillahirrahmanirrahim Keluar lewat mulut Semuanya keluar yang ada di kepala Yang ada di tengkuk Yang membuat mudah marah, mudah emosi Keluar lewat mulut atas izin Allah Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uzi'i Min syarri kulli nafsin awainin hasidin Allahu Yashriq, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkan, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar yang ada di perut, yang ada di dada, naik ke mulut lalu keluar. Naik ke mulut lalu keluar lewat muntah atau sendawa dengan Allah. Keluar yang ada di perut, yang ada di dada. Yang tertahan di leher, yang tersangkut di tenggorokan, keluar lewat mulut. Bismillahi ar-riq, min kulli shayi'udhi min shari kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfiq. Bismillahi ar Min kulli shayi'udhi min shari kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfiq. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim, aku meruqyikanmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan atau mata yang dengki. Allah menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim, Minshari kuli nafsin atau ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqik. Keluar yang tertahan di leher, yang tertahan di tenggorokan, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Bismillahi arqik. Min kuli shayiudi. Minshari kuli nafsin atau ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi Bismillah, arqid, min kuli syaiq udzid, min shari kuli nafsin, wainin pasedin. Allahu yasfi. Bismillah, arqid. Keluar semuanya yang ada di dada, yang ada di dada, yang ada di tengkuk, yang ada di pundak, yang ada di kepala. Urut dadanya bang, urut dadanya. Urut ke arah leher, tarik ke arah leher. Yuk bang, urut dadanya keluar lewat mulut lewat muntah tersendawa Bismillahirrahmanirrahim kulishai udik min kulli syai udik min syar kulli nafs au ain alhasid Allahu yashfik bismillah arqik bismillah arqik min kulli syai udik min syar kulli nafs au ain alhasid Allahu yashfik bismillah arqik Ya urang bang kayak gini bang Gak dari dadanya tarik ke leher. Bismillahi min kulli syaitu diq min shari kulli nafsin awainin hasidin. Allahu yashfiq Bismillahi ar-riq Bismillahi min kulli syaitu diq min shari kulli nafsin awainin hasidin. Allahu yashfiq Bismillahi ar Keluar semuanya. Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut yang tertahan di tenggorokan Yang tersangkut di leher Yang ada di kepala Yang ada di kepala yang membuat keras Yang membuat mudah marah, mudah emosi Yang membuat tidak mau mendengar Nasihat orang tua Keluar lewat mulut atas izin Allah Yang memberi mimpi buruk Yang memberi mimpi buruk Keluar dari badan ini atas izin Allah Bismillahi ar-riki min kulli shayi şey yudi min sharri kulli nafsin atau ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi ar-riki Bismillahi ar-riki min kulli kulli nafsin atau ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi ar tertahan di leher <SILENGALAN> ya, buat, buat. siapa kamu Hah? kamu penjaganya kah Hah? Oh, Kamu penjaga anak ini kah? Uuuuuh Okey ayo kita batalkan perjadiannya insya Allah Uuuuuh Baratum min Allahi wa rasulihi laladina hatu minan musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi laladina hatu Panas? Uuuuuh Allah merinding Rinding lah, besarlah. Energimu besar ya. Berat min Allahi wa Rasulihil ladina haj min al mukshidin. Berat min Allahi wa Rasulihil ladina haj min al mukshidin. Berat min wa Rasulihil ladina ladina haj min al mukshidin berat wa panas kamu binatang harimau. Uh, hmm. panas kan karena kamu kafir. Mau enggak kamu beriman kepada Allah? Ah. Hmm? Enggak mau. Inna dina inna Allahil Islam Inna dina inna Allahil Islam Inna dina inna Allahil Islam Inna Allahil Islam Allahil Islam Allahil Islam Allah deena 'indallahi al wal ard Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus wal wal Ayo ikut saya masuk Islam Kamu panas Karena kamu kafir Ayo beriman kepada Allah Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ayo ikut saya masuk Islam Kenapa? Ada yang kamu takutkan? Hah? Ada yang kamu takutkan? Siapa? Hah? Majikan kamu. Majikan kamu? Kamu milik seorang dukun milik seorang dukun. Oh, oh kamu bukan dari leluhara ini. Bukan. Bukan penjaganya. Kamu dari dukun. Ngapa kamu? Ngapa kamu ada di badannya? Hah? Apa tugasnya? Kamu yang bikin dia suka marah-marah. Apa? Apa tugasmu? Ya udah, gini, <tuh> kamu sakit kan? Saya bacakan al-quran nih, nah, makanya kamu ikut saya masuk Islam, kita batalkan perjanjianmu dengan dukunmu. Kalau kamu udah masuk Islam, kamu ndak usah takut lagi, dukunmu ndak akan bisa mencelakai kamu, Allah akan melindungi kamu. Ini, dengarkan. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا kita batalkan perjanjian dengan dukun, masyaAllah. Baratu wa rasulihii laladi naahatu min al-mushrikin. Baratu wa rasulihii laladi naahatu min al-mushrikin. Baratu wa rasulihii laladi naahatu min al-mushrikin. wa rasulihii laladi naahatu min wa Shriqin bara'atu min Allahi wa rahsia'i Ayo ikut saya masuk Islam Habis itu Tidak panas lagi, tidak sakit lagi okay? Kita ucapkan syahadat Walaupun kita ucapkan syahadat ayo ikuti saya enggak <gunele> takut Allah akan melindungi kamu enggak takut wa kana haqqan alaina ulul mu'minin wa khanna alaina nasrul <tos> mu'minin ayo ayo ikuti saya kita ucapkan syahadat ayo ikuti saya Ashhadu ucapkan ikuti saya Ashhadu Haram mat 'alaykumul maytatu wad damu Haram mat 'alaykumul maytatu wad damu wa lahma wa Allah Islam? <gum> Ayo kita ucapkan syahadat ikuti saya. Ashadu Ayo ucapkan Ashadu Eh, sihirnya belum dibatalkan Okey, ayo kita hancurkan sihirnya InsyaAllah Wa <tuh> qadirna ila <tuh> ma'amilu min amalin Fadja'ana wa ما اللي طاهرا به ويده به أنكم رجيز الشيطان والي رب تعلق قلوبكم ليس بيتا بين قلوبه فات الله من القواعد فخر عليه وصف من صفه وأتاهم العذاب من حيث لا يشمون برأت من الله ورسوله من الذين من المشركيين قل إنا صلّي ونسك ومحيا ونمات لله رب العالمين لا <tuh> panas <tuh> وَقَدْ ابْنَى لَكُمْ مَا عَمِلُونَ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِمَّا لَهُ طَهُورًا وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِينَ يَرِيدُونَ بِكُمْ سُوءًا إِلَيْهِمْ رَدُّهَا وَيَصْبِرُونَ وَيُثَابُونَ بِأَجْرٍ عَظِيمٍ مِنَ الْخَوَاءِ وَمِنْ سَقْرٍ Barat tsumina billahi wa rasulihi lilladheena kafaroo minasy-syurakin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya al la syarika lahu wa bidzalika muslimin man fa'al dzalika la ta'khudhu min duni lillahi baita wa innaa umrana lillahi wa ilayhi turja'un ka'an ya lam ayo ikut saya masuk islam makanya oke okay? Mari kita ucapkan syahadat ayo ikuti saya asyhadu asyhadu allah ilaha illallah Wa ashadu, ana, muhammadan, rasulullah, alhamdulillah. dia tak usah lagi jadi anak baru pun kasus bahan dan tadi uuuuuh uuuuuh uuuuuh uuuuuh uuuuuh Far bang, hmm, ah, hmm. masih sesak, masih sesak dadanya. Fa subhanalladzi bi yadihi ada yang kafir? Kamu kafir? Ayo kita ucapkan syahadat, temanmu. Oke? Okay. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Kamu harimau kan Oke okay, silakan pergi ada pergi ke masjid tu masjid Mujahid ini. Ya mungkin kamu pergi ke sana ya Belajar tentang Islam dengan jin, -jin Muslim di sana Beribadah kepada Allah ya Bismillahirrahmanirrahim <Syukur> Estifat bang, estifat bang bisa lagi ada-ada bang? tidak, hmm. palaknya masih berat, masih berat, taruh, maaf. Oh ada, masih ada kah? kamu di kepalanya. tidak, saya tidak mau nyakiti. Ayo kita ucapan syarat. Ya, Ash Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Adna Muhammadan Rasulullah <tong> Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi Turjaun. Fasubahanalladhi liyadihi malakutu kulli wa turja'un Bisa duduk bang? Apa yang dirasa sekarang nih, Bang? Sakit. Sakit. Sakit di mana? Di badan. badan. Oh, oke, okay. kita cek lagi ya. Masih ada yang kafir di badan ini? wal Di perut ya? wala humasaka nas-laili wan-nahari wa huwa sami'un 'alim wala huma Nah, ada yang masuk Islam? Hah? Kamu kenapa? Teman-temanmu udah masuk Islam semua? Ya Kamu dari dukun juga? Hah? Bukan Siapa kamu? Hah? Kamu dari lingkungan? Dari lingkungan? Hidup bebas? Kok bisa ada di badannya? Kamu diundang kak? Hah? Diundang sama yang tadi itu? Yang lewat sihir itu? Bukan kali ini? Kamu mau dukun gak? Iya <tuh> <tuh> <tuh> kak? Ya udah. Ayo ke sama saya Islam idnadi oke? Okay. materi islam enggak. kalau kamu masuk kalau kamu masuk Islam nanti kamu dapat balasannya surga. tapi kalau kamu tetap kafir ini balasannya. Hadhi hijah nabi, buntung tu alun. Nismau hal yau ma'limat, buntung tafrun. Hadhi hijah nabi dan apa ni? Okay, materi Islam. Nah, gitulah. Ayo kita ucapkan syahadat. Ashhadu, Ashhadu, Allah. Ilaha, ilallah, Anna, Muhammad, an-Nabu, Muhammadan, Rasulullah. Kamu binatang juga wujudnya, bukan? Apa perempuan? Tidak, oh, tak penting. Tak, kau pergi ke majid Mujairin tu, di seberang tu. Ya Allah susu bahan yang subhanallah bagaimana itu syurwa ila hidin. Ayo ikut saya masuk Islam. Ya, ikut saya. Asmadu adalah Ilaha Ilallah, <coughs> Wa ashadu <coughs> Barakatum min Allahi wa Baratun min Allahi wa Rasulihi ila ladhina ahadu musyrikin Baratun min Allahi wa Rasulihi ila ladhina ahadu musyrikin Saya <tip> kita ucapkan syahadat Ikuti saya Ashadu Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna <coughs> Muhammadan <coughs> Pengin dirasakan sekarang, Bang? Masih sakit badannya? Kepala ya? Perut? Dada? Enggak. Duduklah, Bang. Duduk. Lemes. Remas. Walaqu masakanafil laili wan wa nahari masukkan lagi, masih ada yang sakit di badannya? iya hmm. ada? lemes aja lemes saja oke okay. minum pak kayaknya besar-besar beri di gak? disitu aja, duduk disitu aja saya di sini kan, di sini yang wala tadi gitu yang suaranya kayak, <laughs> kayak kaya itu bu ah. kayak harimau ya ya tidak ada aja nanti tidak ada ya. misalnya <laughs> ya, terbang nah, gitu. uh, menggerang gitu ya iya, wala-wala itulah hmm. kali, yang bikin apa, keras marah-marah ya. ya alhamdulillah ringan ke rasanya bang badannya oh, oke okay. lo ya. amin mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi Kalau berlebihan. Iya, Ustaz Kalau sebesar ini kan sudah bisa kita kasih kasihkan. Uh, kan? uh. Karena kan ini masuknya air minum ke dalam botol itu kan ada foto-foto keluarga gitu, kayak di tahunnya. Kalau lampu-lampu ini sangat biasa di tempat saya di sana, tuh, sampai miring gitu, kayak mau jatuh. Gitu. Kan iya, yeah. nah, kayaknya tidak kan wajar, ya, wajar ya, ustadz. Tidak wajar. Nah, kayak ini kan tidak terkendali lagi. Iya. Yeah. Kan? mudah-mudahan abu ya itulah mungkin ini ya, inisiatif eh, kakaknya hubungi saya ya. <laughs> mungkin ada sesuatu yang lain gitu ah, Di, terus kadang-kadang kak Yuf kan nanti gitu, gitu sampai itu pintu-pintu, apa kamar nanti itu diborongin gitu, pintu apa gitu dari situ, jadi kan maka itu tidak wajar iya, tidak wajar, aneh malah ah, aneh saya aneh ya, kelakuannya aneh Istighfar Bang, coba ucapan istighfar Istighfar ah. Karena dia masih kecil ya. Dia masih oh. kecil Dia, dia malah tuh Dia bisa dinding Dindingnya sampe Saran bukan Garuk? Ya, jadi... Oh nyakar dinding nah, Nyakar dinding, uh, nyakar dinding. Uh -huh. Jadi Abang itu kan Masih kelihan Dia umur kira-kira lebih kan ya. Kan Lantul gitu, enggak lantul Oh dari kecil dia nih Bu Iya, dia ya, umur tidak tahun lebih Kalau dia nanti emosi gitu Terus kelas Kuat gitu ya nah, Itu apa yang kita berita dari anak si Begini itu lepas hmm. nah, Dia bilang, kok ini anak Tenaganya yang enggak suami anak-anak Iya, iya Ada gitu. iya. apa? Ya, ya, alhamdulillah Mudah-mudahan memang sudah hilang ya Mudah-mudahan setelah ini kan tidak ada lagi dengan itu. Atas izin Allah bu Atas izin Allah Bukan saya yang yang ya. hebat Bukan saya yang Biar mampu bantung, apa, bantung <laughs> Ya, itu. atas izin Allah bu Alhamdulillah Kita juga dia. Ya Lemas pastinya udah lama rupanya ini ya kalau dia tinggal di mereka tinggal di badannya itulah berat biasanya berat bawanya besar emosi tidak <laughs> takut sama ikan, jaga, ikan. E, ada jin di badannya bu nah, ada jin itu bu allah itu dia kesurupan tadi kayak kayak itu bukan dia bu cuman dia setengah sadar dia See. dia masih apa? makanya dia masih duduk masih duduk masih bisa ngontrol lah se -ini. makanya lemes jadinya jadi pernah kami buka di youtube itu e, ada yang dia gitu loh kan? terus kalau dia di samping itu bisa kayak orang uh, kipas gitu iya bereaksi nah, bereaksi gitu iya ya ada jin tuh jinnya ada di badannya berarti jadi untuk pohon, kita kan tahu kita simpan aja ini tadi yang secara zahir ya yang mengucapkan syahadat ada tujuh bu <laughs> Allahu alam ada tujuh oke kita ini kita cukupkan dulu rukiannya kasihan dia ini lemes biarkan ya. dia pulih dulu nanti kita lihat beberapa hari ke depan bu ya J, tolong follow up saya. Uh -huh. Apa, tolong kasih tahu saya bagaimana perkembangannya Apakah masih ada gangguan atau tidak? Mudah-mudahan, tidak ya Bu. Mudah-mudahan yeah, sudah -mudah mudah -mudah tuntas landa. hari ini ya. Yeah. Siang. Hmm. Yeah. Kan J, balik ke pesantrennya yeah, ya. Uh. Oke. Ya, mudah-mudahan ada lagi gangguan. Okay, alhamdulillah.